Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya Yang mungkin hari ini masih tetap mendoakan kita Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat Dan aku pun masih tetap memberikan support dan dukungan kepada kalian Agar tetap bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol Yang mungkin udah buat para benjol Oke okay, baik, hari ini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 Oke baik ya hari ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi pinjol yang mungkin salah satunya hari ini sedang kalian pakai Atau mungkin empat empatnya hari ini sedang kalian pakai dan belum mungkin belum mampu untuk melakukan pembayaran ya guys Dengan berbagai macam alasan lah untuk yang ibu-ibu mungkin hari ini uang belanja yang dikasih suami udah gak cukup lagi bang Untuk membayarkan hutang di aplikasi pinjol dan untuk yang si suami hari ini udah habis bang untuk biar bayar kontra, untuk bayar listrik, untuk bayar rumah Ini segala macam banyak lah ya kan Nah hari ini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya Apakah empat aplikasi yang akan kita jelaskan pada video kali ini Apakah sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Ya banyak yang bertanya-tanya seperti itu Dan pada video kali ini kita pengen nunjukin ke kalian ya 4 aplikasi pinjol yang belum sanggup untuk dibayar Nah apa saja aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini Yang pertama adalah aplikasi ada modal dan yang kedua adalah aplikasi uang mi dan yang ketiga adalah aplikasi bantu saku dan yang keempat nanti adalah aplikasi ada pundi nah siapa yang sedang memakai salah satu dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan atau mungkin ada ya yang empat sedang dipakai semua ya dan hari ini sedang bertanya-tanya udah langsung aja lah Bang ya apa sih yang akan Abang tunjukkan pada video kali ini kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi uang mi ini dia aplikasi uang mi di sini kita sudah ada tagihan ya, sebesar lima juta tiga rupiah ya. Ini aplikasi uang MI, dan apakah aplikasi uang MI sudah legal OJK atau belum? Jawabannya sudah, untuk di aplikasi uang MI sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, dan sekarang banyak yang bertanya-tanya ya. Bang, apakah aplikasi uang mi ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Bang, banyak ya yang bertanya-tanya seperti itu. Jawabannya, untuk di aplikasi uang mi belum memiliki debt collector lapangan. Jadi, udah cukup jelas. Terus, ada lagi nih yang bertanya-tanya. Apakah aplikasi uang mi ini ya akan melakukan penyebaran data atau tidak? Bang, banyak ya yang hari ini penasaran. Dan kita akan jawab tuntas pada video kali ini. Untuk... Aplikasi uang Mi tidak melakukan penyebaran data Loh kenapa Bang? Abang kok tahu? Iya karena memang mereka ini sudah terdaftar dan berizin di OJK Jadi untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Tidak boleh melakukan penyebaran data Lantas Bang nanti kalau mereka melakukan penyebaran data bagaimana Bang? Segera laporkan Kemana Bang? Kepada pihak OJK Boleh Kepidap Pihak api juga boleh. Kepada pihak kepolisian lebih boleh lagi ya. Jadi OJK sudah memberikan beberapa peraturan-peraturan. Termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan penyebaran data. Jelas untuk di aplikasi uang nih. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar ya. Oke lanjut untuk di aplikasi yang selanjutnya. Kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi ada modal ya kita pengen ngebahas dulu untuk di aplikasi ada modal ini di aplikasi ada modal ada yang pakai aplikasi ada modal dan kemungkinan hari ini belum mampu melakukan pembayaran ada ya banyak ya kemarin banyak yang tanya-tanya nih kita pengen cek dulu tagihannya ini udah ada utang belum ada di sini utangnya sudah ada enam juta nih di aplikasi ada modal Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada modal ini kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya Dan hari ini apakah aplikasi ada modal sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak banyak yang langsung mau bertanya-tanya tentang hal itu ya Untuk saat ini aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan Lantas apakah aplikasi ada modal ini sudah terdaftar dan berizin di OJK bang? Jawabannya sudah untuk di aplikasi ada modal memiliki legal standing hukum Statusnya terdaftar dan berizin di OJK Dan apakah aplikasi ada modal melakukan penyebaran data bang? Kalau seandainya kami telat bayar Jawabannya tidak Dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol legal OJK kalau seandainya ada dari beberapa DC aplikasi pinjol dari aplikasi ada modal ini melakukan penyebaran data bagaimana? Silahkan laporkan. Kemana? Pihak OJK, AFI, dan pihak kepolisian. Jadi udah cukup jelas ya. Untuk di aplikasi ada modal. Nah bang itu tagihannya kok banyak banget sampai dengan 6 juta. iya Ini kemarin kalau nggak salah pinjamannya di angka 3 juta kalau gua nggak salah. Dan sekarang sudah menjadi 6 juta. Ya, Ini untuk di aplikasi ada modal Kita pengen ngecek dulu untuk di aplikasi ada pundi Kita pengen ngecek dulu di aplikasi ada pundi Ada yang memakai aplikasi ada pundi Dan mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada pundi ini Bang aplikasi ada pundi itu ada utangnya nggak ada Kita cek dulu ya dan kita akan review nanti kepada kalian Dan nanti di video yang selanjutnya Aku pengen fokus untuk ngebahas aplikasi Adapundi ini, ya. Nah, di situ kalian sudah melihat total tagihannya itu: 7.884.222.000 rupiah, dan ini sudah menunggak selama 110 hari. Ya, banyak banget, bang. Iya, kok bisa sebanyak itu? Nanti kita pengen uh, review lah untuk di aplikasi ada pundi ini kita pengen jawab dulu pertanyaan kawan-kawan yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Apakah aplikasi ada pundi sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Bang jawabannya sudah aplikasi ada pundi sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK ya Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada pundi ini dan apakah aplikasi Adapundi sudah memiliki debt collector lapangan banyak ya yang bertanya-tanya seperti itu karena hari ini mungkin udah kangen banget untuk didatangin sama debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjol mungkin seperti itu karena banyak banget yang bertanya seperti itu jadi untuk di aplikasi Adapundi ini belum memiliki debt collector lapangan dan kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang lalu membayar hutang Ya, jadi sudah terjawab, apakah aplikasi adapun dia akan melakukan penyebaran data, bang? Ketika nanti kami belum mampu melakukan pembayaran, jawabannya tidak, dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi adapundi. Karena memang mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, itu dia aplikasi Adapundi. Kalian berapa hutang kalian di aplikasi Adapundi? Coba kalian cek dulu ya. Oke, baik, kita pengen cek lagi ya untuk di aplikasi Bantu Saku. Oke, ini dia aplikasi bantu saku. Siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi bantu saku dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan? Nah, kita akan kupas tuntas di video kali ini. Ini dia aplikasi bantu saku ya, dan di situ total tagihannya. Kita pengen cek dulu total tagihannya ya. Ini dia total tagihannya itu kalau gua nggak salah ya sudah ada empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu guys ya tadi ada delapan juta yang hampir 88 juta ditambah lima juta aduh ditambah enam juta Ditambah 4 juta banyaklah ya, pasti ini membuat kalian pusing tujuh keliling lah ya kan, dan apakah aplikasi ada pundi ini sudah legal OJK bang? Jawabannya sudah, untuk di aplikasi Bantu Saku ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, dan apakah aplikasi Bantu Saku? Memiliki debt collector lapangan bang. Banyak ya pertanyaan yang seperti-seperti itu ya Jawabannya untuk di aplikasi bantu saku Belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan nih Untuk ngumpulin uang ya kan berbenah Lalu membayar hutang Dan gua yakin lah ya 97.000 subscriber yang hari ini mensubscribe channel ini pasti orang-orang yang sebetulnya niatnya itu ya pengen bayar tapi karena memang mungkin hari ini uh, banyaknya tuntutan hidup sampai akhirnya hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran ya kan dan apakah aplikasi bantu saku akan melakukan penyebaran data bang ya ketika kami telat bayar jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi bantu aku karena memang mereka sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK ya jadi hari ini yang penting kita luruskan niat, kita bersihkan pikiran, kita lebih serius lagi, kita bersabar, dan lebih ber, banyak berdoa setelah berusaha, ya, supaya kita terlepas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya di hutang-hutang aplikasi pinjol ini, ya kan? Yang penting, aku pengen ngingatin kalian itu supaya kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang. Ini rata-rata orang-orang yang hari ini terjebak dengan aplikasi pinjol ini di banyak aplikasi itu ya karena memang mereka di awal panik lalu nyoba-nyoba lagi di aplikasi-aplikasi yang lain eh nggak taunya lolos ya kan lalu dibayarkan di aplikasi yang sebelumnya nah hari ini sudah gali lobang tutup lobang masalah tuntutan pekerjaan banyak ya kan tuntutan hidup lagi ya ditambah dengan penagihan-penagihan dari DC-DC aplikasi pinjol pasti banyak orang yang panik hari ini yang penting, jangan panik berlebihan dan buang semua rasa takut kalian. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Yang terpenting hari ini, kita harus bisa tetap berbuat baik, ya kan? Yang penting, kita hari ini bisa untuk terus bekerja supaya kita bisa membayar hutang-hutang ini, ya. Oke, jadi udah cukup jelas dan akan kita...